Halo semuanya, kali ini saya sedang berada di Kota Gunung Stoli atau lebih tepatnya di Simpang Pajak Pagi Nah, pada kesempatan kali ini saya mau melihat atau mengajak kalian untuk melihat buah durian yang sedang panen besar-besaran di Kota Gunung Stoli. Biasanya, para pembeli suka jajanan ini karena pada saat ini buah durian di Kota Gunung Stoli ini menjadi jajanan yang sangat favorit bagi semua orang Mari ikutin saya sore Bang ah, iya. uh, dur ini durian apa ini Bang namanya Oh ini satu ikat ini berapa biasanya Bang harganya 10.000 ini matang matang semua Bang ya uh. Oke okay, Bang ini duriannya biasanya dari bulan-bulan apa ini panen ini Bang bulan Juni ya bulan Juni Oh berarti uh, durian itu biasanya panen di bulan Juni ya. Oke. Aromanya yang sedang menggoda. Itulah durian Nias yang dikenal legit, manis, tebal, sedikit pahit dan beralkohol Jika liburan ke Pulau Nias, Sumatera Utara, pastinya jangan lewatkan musim durian yang sedang panen panennya. Di Nias, musim durian hanya ada satu kali dalam setahun. Biasanya. Yaitu pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di simpang pajak pagi Kota Gunung Sitoli untuk melihat-lihat durian yang sedang dijual oleh penjualnya. Rata-rata durian yang dijual adalah buah durian yang matang dari pohon, sebagian kecil juga buah durian yang dipetik dari pohonnya. Tergantung selera masing-masing, apakah mau yang masak dari pohonnya langsung ataupun tidak. Ada berbagai macam jenis durian yang biasa disebut oleh warga Nias, yaitu durian walaki atau durian ana, durian Hizaya, durian Hizaita, durian sigelu, durian gona, durian lain, dan masih banyak lagi sebutan lainnya. Dari beberapa jenis durian yang dikenal di Nias, menurut masyarakat setempat, yang paling dicari-cari dan diminati adalah jenis durian walaki atau durian ana. A. Durian belaki atau durian emas dijuluki durian emas karena warna daging buahnya yang kuning keemasan dan rasanya yang sangat manis dan lezat. Selain itu, durian jenis ini memiliki biji yang tipis dan kecil. Untuk saat ini, jika ingin membeli durian langsung dari desa, masyarakat setempat menghargai buah durian per buah mulai dari Rp5.000 sampai Rp10.000. Buah durian yang dibeli dari desa-desa akan dibawa ke Kota Gunung Sitoli, untuk dijual kembali, dan ada juga yang akan dikirim ke luar kota. Jadi, uh, pemirsa inilah dulian story yang sangat terkenal, yang sangat enak dan legit. Mari kita coba. Ha? Sayangnya, durian nias terancam mengalami kepunahan. Penyebabnya adalah kebiasaan masyarakat yang sering menebang pohon durian untuk diolah menjadi papan kayu yang dipergunakan untuk bahan bangunan. Demikianlah perjalanan saya kali ini. Sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya.